Bagi kalian yang sudah mensuport channel ini, membawanya selalu mendoakan, mudah-mudahan kalian sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, dan selalu dilancarkan. Amin. Baiklah, sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita simak, persahabat, ya. Diawali dengan foto BBL, dengan gaya rambut lempar poni. Aduh, Masya Allah banget, persahabat, ya. Poni lempar, maksudnya. Ini luar biasa. Semakin nambah kegantangannya Abang L, Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Walaupun di luar sana, banyak orang-orang yang tega. Yang tega sampai menghina BPL. Anak yang tidak berdosa. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga di kolom komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Laras 5610 mengatakan, "Poni lemparnya warisan dari papaknya, jenong ya, dari budanya, maaf ya, al-Fatih," katanya. "Wow, ada juga tanggapan dari Al-Ghazali, atas ke-12. Poni bukan sembarang poni, poni turunan dari papahnya, masya Allah, banget makin ganteng, makin keren, dan selalu menjadi kebanggaan kita semuanya. Amin." Kemudian, persahabat kita simak juga di sini, ada postingan dari Las. Di kita makin bangga karena Papa Bi dan Bunda Lesa Kejora ini sering banget silaturahmi dengan petinggi SCTV. Wow, ini keren banget, Rosamann! Bang. Apa mungkin ada FTV? Apa mungkin ada sinetron yang akan dimainkan oleh Leslar? Doakan saja, mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan. Mudah-mudahan Lestar Entertainment pun bisa bangkit kembali dengan semangat yang baru. Selanjutnya kita lihat juga, persahabat. Di sini ada sebuah postingan dari Kak Wandahara satu jam yang lalu, mengunggah percakapan pesan DM dengan Bunda Lesti Kejora. Wah, wow, persahabat kata Bunda Lesti, kenapa bagus-bagus mulu dah bajunya? Wow! Dan kita lihat juga persahabat, ya, ini percakapan panjang, namun kita salfok dengan kalimat Bunda Lesti. Di situ ada kalimat doakan, kata Bunda El. Wow, ini membuat pertanyaan banget persahabat, ya. Bakal ada sesuatu apakah? Mudah-mudahan ada kabar baik juga, persahabat dari Bunda Lesti. Bismillah, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita simak juga persahabat lusingan Kak Wandahara ini pun di post kembali oleh Kak Zenzi Masya Allah banget Kata Kak Zenzi, apakah ini sebuah kode minta buatin baju? Wah persahabat ya, apa mungkin? Ini kode dari Bunda Leslie untuk minta dibuatin baju kepada Kak Zenzi Masya Allah, mudah-mudahan persahabat ya Bener-bener kabar baik kita dapatkan dari Leslar Bismillah Semuanya dilancarkan, semuanya diberikan kemudahan. Amin. Dan pastinya juga berselamat kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube divatif yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky billar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Indonesia akan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.